jika imam solat tidak tumak ninah apa kita tetap harus mengikuti solat dengannya tidak, jangan ikut kalau kita sudah tahu imamnya tidak tumak ninah jangan ikut solat dengannya kalau kita sudah terlanjur ikut, begitu salam jangan terus lagi tarawih dengannya jangan terus lagi tarawih dengannya karena solatnya nggak sah, ngapain kita solat terus kalau tidak sah Berdosa, sholat tidak sah dengan sengaja, tidak memenuhi rukun sholat Jemaah sekalian, sholat malam itu adalah kenikmatan Jangan sampai kita cepat-cepat ingin -cepat selesai Hendaklah kita dapatkan kenikmatan dalam sholat Dan kalau kita belum bisa mendapatkan kenikmatan dalam sholat tandanya iman kita belum berbuah apa buah keimanan? Manisnya keimanan. Apa tandanya manisnya keimanan? Ibadah itu terasa nikmat. Ibadah itu terasa nikmat. Maka nikmati solat tarwi itu. Jangan mau cepat-cepat selesai saja. Nikmati.